Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam Jumpa kembali dengan Sahuna Channel Mudah-mudahan kita diberikan Kemudahan rezeki, keberkahan Usaha dan kesehatan Jasmani dan rohaninya Mudah-mudahan Kita semua senantiasa Bisa menetapkan Kesabaran dan amal ibadah kita Di bulan Ramadan Diterima oleh sisi Allah Amin ah. Iya mm -mm. memang kuyo persiapan. Ini persiapan muntah. Oh, jangan, cuma Ini... Oh, iya, jangan cuma satu. Oh jangan cuma satu. Oh jai jai. Oh jangan umpam perapan kan. Ana di situ. foto. selamat. puasa. Oke, terima kasih banyak. Dalam perjalanan banyak jadi bocor Jalannya cukup parah dan kita pun tambah Oh, oh oh, cepat, Tobles kalau bocor begini praktis. Tidak ada apa yang dapat. Dalam lepas diwasakan. Selain dari cintaku padamu dia tidak ada lapas yang terindah. yang dapat ku gambarkan padamu kakak mau naik nah. eh. sama genih kita di hati hati ada Apakah perpisahan terjadi dalam cintaku ketika ku memerlukan kasihmu? Saat sama anggota. Oh, Kota Tasek, Malaysia mencerminkan kenangan sadu berderai. Air mata Hiluku -hi -hi berapa sekuler ribu, ribu oh sudah semua nomor 27 27 nomor Remokan, di sini, di sini, di sini. Oh ini. Sampai terjun dulu, Eh, gimana caranya naik? Oh. Ini Sini naik. Sini begini. Eh, sana, Sampai <tik>